halo guys welcome back to my channel oke kembali lagi bersama saya dedesino di channel ini nah kali ini saya akan memberitahu kalian sebuah cara untuk menghilangkan getaran atau biasa disebut dengan stabilizer nah video stabilizer ini di semua hp android insyaallah ada kemungkinan ada kalau iphone kalian nanti ada cara lagi Nah. Kalian pastinya sudah punya video masing-masing ya yang mau distabilkan. Nah, video saya ini terlihat sangat jelas bahwa getarannya itu parah banget, udah kayak kayak, kayak lagi gempa bumi gitulah. Nah, getaran ini nantinya kita akan stabilkan, jadi jadi lebih baik lah. Pertama kita masuk ke Google Foto, pastinya. Google Foto kalian ada ya? Kalau nggak ada, kalian harus download dulu di Google Foto ini. Kalian klik video kalian, lalu masuk ke menu Edit. Menu Edit ini tinggal kalian klik. Nah, setelah kalian klik, nanti ada pilihan video, pangkas, sesuaikan filter dan markup untuk filter ini untuk merubah warna atau greeting. Bisa bisa disebut greeting kalau dalam video. Nah, dalam grading ini, kalian bebas memilih yang mana aja Tapi, kalau saya nggak menyarankan untuk grading di sini, bukannya karena nggak bagus, tapi agak gimana gitu. Mendingan kalau kalian mau grading di aplikasi lain, untuk pangkas ini untuk uh, mengatur ukuran sesuaikan ya, untuk kontras dengan lain, lain. Nah, untuk menstabilkan ada di menu video di sebelah kanan, apa bentuk speaker itu? Jadi untuk speaker itu kan suara yang sebelah kanannya itu untuk menstabilkan. Ini untuk menstabilkan kecepatannya sesuai dengan apa waktu video ditambah spek HP kalian masing-masing. Jadi kalau semakin bagus speknya mungkin agak cepat. Nah bisa dilihat setelah distabilkan kalian melihat getarannya itu agak hilang. Nah kalau kalian pencet lagi itu balik ke awal. Tapi kalau apa? tombolnya itu warna biru itu jadinya udah distabilkan. Jadi setelah distabilkan itu apa? Goyangan, apa? Getaran, bukan goyangan. Memang memang butuhan nah goyangan. Nah, getarannya itu menghilang, tapi dalam video itu kayak ada yang gerak. Nah, itu efek efek samping dari distabilkan. Jadi kalau bisa mungkin, kalau memang ada getaran, itu jangan terlalu parah. Nah, kelihatan itu kan ini sebelum di apa, sebelum di stabilkan. Ketika dipencet, itu kita stabilkan. Nah, perbandingannya itu lumayan, lumayan jauh ya, daripada aplikasi lain. Sebenarnya ada untuk apa? Menstabilkan di aplikasi kinmaster HP itu beda aplikasi hitungannya jadi sama-sama pembuat pin master itu sama-sama developernya di pin master tapi di aplikasi yang berbeda gimana menurut kalian tentang video stabilizer ini apakah lebih bagus dibandingkan yang lain atau ada yang lebih baik coba kalian apa cerita-cerita aja di kolom komentar kalau ada nanti akan saya review juga sekalian Oke, okay, Jangan lupa klik like, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, okay, kemungkinan saya akan update lebih cepat Untuk minggu-minggu ke depan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh